leki ye jivan milaya ke tune ka vera sa jebuk wajangku orkes de remre bule tika duane sangat terlona Mun eka parlo du pas elamara e penta a de ka tuana e bulen de pas ekepe a eh. <laughs> <laughs> e Mereka menginginkan lelaki yang menyebabkan Enak menyebabkan Alat kau tak berhasil Alat kau tak berhasil Alat kau tak berhasil Alat kau tak berhasil Bila mereka malik salah kau tak berhasil Tidak berhasil di sini lagi Jadi aku mulai ngelek pesanak Dupon oibu Tak nak apa pun Dupon oibu ni kau cukup Boa cukup ni Cukup tak Malah Dupon oibu ni lebih gula macam kau setahun? Bahasa, Pasal ni Eh kau beli apa ni Kau beli Almanah kita melihat menang bocoran, Timur Senanteng sudah yang tidak mudah jadi untuk membodohi pembawa jam dan kapal saja menuju Pondem Penderendah Angkaki ya dapat toko bunga pertama nah eh nih itu pertama. Dukung itu jadi si angkau dikruwad ikhku tak pasti itu masalah tak kira pun rumit ke masalah jadi..tapak nunggu aja ya kalau kalian nanti pengalaman berpikir nah nomor dua wa awlatuhu bunga nekak nomor dua marga anak se nomor uh, marga anak umum uh, anak nah itu bagus bunga tak bunga dikruwad Tahu siapa sukses gak tau siapa anak wah sukses anak enten anak ini ngaji bau bihreng Pak. Jelap tak jelas? Sampian sampian nggak siapa sampi beri nggak siapa sampi beri. Demam demam setengah lima, anak pahit, egat-egat, e e hendak suruhan pak berangkat ke masjid. Demak ke masjid, pak audit, pak suara ngaji. obo oh, oh, itu buat zaman mereka tak ada ngaji tiga. Jelap ateh, ni. رب أدخلني مدخل سدق وأخرجني مخرج سدق واجعلني, واجعلني من لذنك سلطان النصير وكل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن berdekir Roma ada tepukah sambil ngecak jina jauh magele otang kita ibu ajar kongkati belak ngaji mbukung tak betah kerongi ding suara nak trong ngati elah nak singgaji burukak ke masjid ebu kak lagung ke masjid ada orang yang ku tak hape rupang kita itu singgaji ngelak hape anaknya sari ku tak mencek katikala masjid rupang kita rupang Jadi orang kita berdon kau yang anak naji yang burung Padahal anak saya tak bergerak ler. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah. Ilham ni <laughs> ilham ni mon ilhaman nanti ni nak. seminggu saya cerita tentang oh, anak nakat biru, pada anlok. <laughs> anak sambut tulcon buanatek. Simpuangan seperti si mana, biru atau belang. Eh, urutan pertama ni ka. Ruwet, oh, sudah-luas sampaikan banyak-banyak nama dapet yang laki bini, karena sepaling banyak aku laki bini, orang yang sehari ruwet ahli bagian, teku lagi potongan ruwet laki sehari ruwet laki sehari susah, teku potongan marlena pekerengir yang laki, ketegasan yang laki sabora, palancang pasal patut tiba-tiba nyamuk yang mau ni gedag yang mau tak terjat sabora, sabora aku tak akan terjatuh, aku tak akan terjatuh aku tak akan terjatuh Baiklah, kejebok ke ini nih, sekolah boji ngan, luar dasar, kalau luar situ. Doro pun terjadi di lagi berdua cerah. ah Bertelok, sih, mau buat baru word emang lawan beli sepeda, sekei tabu emang lucu, kita keren iya emang bibi, hmm, sepeda ya, emang kan sepeda tak yudin naik aduh. tapi kita apa malam tetangga gandik sepeda, tetangga gandik mobil, pabunga sampeyan jika saya ingin sampeyan aja deh, tapi saya ingin jema ya saya sogi malam, pamanfaat ke tetangga, pamanfaat ke tetangga ke mana tetangga, sepura tretan kalau mobil banyak, mayu kampuli, kumpul, eh. petok egerasi mobil yang kamu man benih cuma untuk engkau, untuk tretan tetangga boleh toko boleh bantok, petok mobil kalau ada tetangga sakit, apa yang sakran panjang, suruh beja kipetang mobil, nak boleh siang, maka malam boleh.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 Selasihnya piring genteng sakit baru deh, dia